Arai cahaya raksasa-raksasa turun dari langit, di bawah tatapan yang tak terhitung banyaknya dari sekitarnya, itu menyelimuti Yuan Chang. Segera, sinar dari arai terkondensasi menjadi penghalang api spiral yang naik ke atas, benar-benar menjebak Yuan Chang di dalam. Apakah ini, arai langit terbakar, di puncak gunung, Ling Qingzu menatap arai menyala yang telah menjebak Yuan Chang. Sepotong keheranan tidak bisa membantu tetapi melintas melewati matanya. Dia juga memiliki kesan yang sangat mendalam tentang Burning Sky Arai dalam Burning Sky Ancient Stars. Dia tidak pernah membayangkan bahwa Lindong benar-benar bisa memanggilnya. Sudah jelas bahwa Ling Qingzu telah mengenali Burning Sky Cauldron. Dia juga melihat kekuatan menakutkan yang dilepaskan lelaki berjubah merah ketika dia menggunakannya untuk menekan makhluk kabut hitam. Meskipun Lindung saat ini jelas tidak dapat mengeluarkan kekuatan yang sama dengan yang dimiliki pria berjubah merah, kekuatan Yuan Chang juga jauh lebih rendah daripada makhluk kabut hitam. Lindung ini benar-benar memiliki es tak berujung di lengan bajunya. Bahkan Yuan Chang telah didorong ke kondisi yang agak menyedihkan, seru wukun sambil menghela nafas. Ada rasa kekaguman di dalam suaranya. Mereka sangat jelas tentang kekuatan Yuan Chang. Namun, dalam pertarungan di depan mata mereka, bukan hanya lindung tidak jatuh ke posisi yang tidak menguntungkan, bertentangan dengan harapan, ia telah menjebak Yuan Chang dalam arai sebagai gantinya. Kemampuan seperti itu adalah sesuatu yang tidak bisa disangkal oleh siapapun. Aku sudah mengatakan sejak awal bahwa kakak laki-laki lindung tidak akan takut pada Yuan Chang. Saat kata-katanya terdengar, dia diam-diam menghela nafas lega di dalam hatinya. Meskipun dia selalu memiliki kepercayaan pada Lindong, jelas bahwa masih ada beberapa kekhawatiran di hatinya. Bagaimanapun, tidak peduli apapun, lawan Lindong adalah Yuan Chang, orang yang paling menonjol dari generasi muda di wilayah Suan Timur. Ada beberapa logika untuk kepercayaan dirimu, namun, jangan merayakannya terlalu dini. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa Yuan Chang mudah ditangani, bahkan Chen Gui dikalahkan sebelumnya? Meskipun Lindung memiliki banyak kartu di lengan bajunya, mengalahkan Yuan Chang masih tidak akan mudah untuk diselesaikan. Kata Wu Kun sambil menggelengkan kepalanya, Ya, Yuan Chang tidak mudah dihadapi, melawan Chen Bui. Bahkan aku hanya memiliki peluang 60% untuk menang. Namun, dia sebenarnya bisa mengalahkannya. Jelas bahwa Yuan Chang memiliki kartu as tersembunyi di lengan bajunya. Oleh karena itu, masih terlalu dini untuk menyimpulkan siapa yang akan menang atau kalah. Dengan lembut menganggukkan kepalanya, Ling Qingzu menimpali. Setelah mendengar kata-kata wukun, Su Ruo masih berpikir untuk menyangkal. Namun, setelah mendengarkan penjelasan Ling Qingzu, dia hanya bisa mengangguk. Setelah terdiam beberapa saat, dia berbicara lagi. Namun, aku masih percaya bahwa Kakak Dong Lin akan menang. Mendengar kata-katanya. Wukun terdiam, dia tidak bisa mengerti mengapa Su Roo akan memperlakukan lindung sebagai dewa perang yang tak terkalahkan. Ketika dia mendengar jawaban Su Roo, kerudung kerudung Lingkingzu samar-samar bergetar. Tampak tersenyum samar, dia melihat ke arah susunan api di kejauhan. Dia ingin melihat dengan tepat siapa yang akan mendapatkan tawa terakhir dalam pertarungan sengit antara para raksasa. Bang, dalam arai cahaya menyala yang benar-benar memenuhi pandangannya. Ekspresi Yuan Chang tampak sedikit suram. Pedang logam di tangannya tiba-tiba bergerak, saat pedang Kim menghantam aray cahaya yang menyala-nyala. Namun, mereka hanya berhasil menyebabkan beberapa riak terbentuk pada larik cahaya, dan tidak ada indikasi patah sama sekali. Terbukti, Burning Sky Array ini memang agak luar biasa, dan sebenarnya bisa menjebaknya di dalamnya. Dengan kekuatan kamu. Bahkan jika kamu memiliki Burning Sky Cauldron, seberapa besar kekuatannya yang dapat kamu manfaatkan. Setelah serangannya tidak mencapai apa-apa, Yuan Chang menenangkan hatinya, yang melihat ke arah jauh lindung dengan tatapan dingin dan diejek dengan mencibir. Dari beberapa teks kuno, Yuan Chang tahu bahwa di masa tua Fentian, ia telah menggunakan Burning Sky Cauldron untuk memadamkan beberapa praktisi yang kuat. Namun, Jelas bahwa Lindong saat ini tidak ada di dekat level itu. Sudah cukup untuk berurusan denganmu. Lindong mengirim senyum tipis ke arah Yuan Chang. Tanpa keinginan untuk terus membuang-buang kata-kata bersamanya. Segel tangan Lindong berubah. Paul Drone Burning Sky yang melayang-layang mulai berputar saat turun. Tutupnya lepas. Sebelum mulai dengan cepat meningkatkan kecepatan rotasi. Sebuah cahaya merah tua yang sangat mengamuk dan sangat panas berkumpul di mulut Kuali. Jelas bahwa serangan yang sangat kuat sedang dipersiapkan. Karena kamu memiliki kepercayaan diri sebesar itu. Aku akan membiarkanmu menyaksikanku memecahkan susunan ini. Mari kita lihat apa lagi yang akan kamu miliki setelah itu. Petik 2 Setelah melihat adegan ini, cahaya menyeramkan dan dingin muncul di mata Yuan Chang. Dengan sentakan tubuhnya, kekuatan Yuan yang tak terbatas dan luas tiba-tiba keluar dari dalam tubuhnya. Dia kemudian melengkungkan dua jarinya saat dia mendorong mereka di ruang terbuka. Yuan God Codex, Yuan God Swat Finger, raungan rendah menemani aksi Yuan Chang dan tiba-tiba bergema di langit. Detik berikutnya, semua orang melihat cahaya yang cemerlang tiba-tiba berkumpul di ujung jarinya, dan dengan cepat berubah menjadi pedang cahaya yang sangat besar. Saat tatapannya membeku, jari-jarinya menebas ke bawah. Pedang cahaya berisi kekuatan penghancur yang sangat menakutkan saat ia dengan ganas menebas penghalang cahaya yang menyala. Mendengus, setelah melihat ini, Lindong meraung dengan dingin. Segera setelah itu, kakinya bergerak dengan cara yang misterius dan mendalam di udara. Yuan Power tanpa batas mulai memancar keluar darinya ketika sosok cahaya raksasa mulai terbentuk di belakangnya. Ketika sosok cahaya terbentuk, roh juang yang menghancurkan langit meletus seperti badai. Menyebabkan perubahan ekspresi semua orang. Hukum darurat militer, tinju kehancuran, gerak kaki misterius lindung tiba-tiba berhenti. Ekspresinya berubah serius ketika dia mengirim kepalan dengan gemuruh ke depan. Sosok ringan di belakangnya juga mengirim kepalan gemuruh ke depan. Pada saat berikutnya, kepalan tangan raksasa yang sepertinya dipadatkan dari semangat juang yang menghancurkan langit yang turun dari langit. Itu menerjang ke arai dan menghancurkan kepala terhadap pedang ringan. Bang, fluktuasi energi liar dan keras meletus dan menyapu. Menyebabkan banyak riak di penghalang. Namun, itu masih tidak dapat menembus penghalang. Hukum darurat militer. Dalam arai, kejutan membanjiri mata Yuan Chang saat dia menatap sosok cahaya di belakang lindung yang mengeluarkan semangat juang yang sangat besar. Ekspresi agak ragu muncul di matanya. Ada beberapa simpanan harta benda kuno di Unik Devil Regent, namun hanya ada beberapa yang terkenal. Burning Sky Stas adalah salah satunya, dan yang lainnya adalah harta kuno Kaisar Bela Diri. Dikatakan bahwa di dalam perbendaharaan kuno ini adalah seni bela diri yang diciptakan dari darah dan keringat Kaisar Bela Diri seumur hidup, hukum Kaisar Bela Diri. Seni bela diri seperti itu hanya bisa lebih kuat dari tiga kodeks ilahi besar dari Gerbang Yuan mereka. Ini menjelaskan mengapa dia merasa sangat terkejut ketika dia tahu bahwa Lindung telah mendapatkan seni bela diri seperti itu. Bajingan ini, pada saat ini, bahkan Yuan Chang tidak bisa lagi menanggungnya dan mengutuk dalam hatinya. Mengapa orang ini sangat beruntung, tidak hanya Burning Sky Cauldron mendarat di tangannya. Bahkan, Martial Emperor Lao, yang belum pernah dilihat siapapun, kini menjadi item di dompetnya. Lindong menatap Yuan Chang yang memiliki ekspresi jelek di wajahnya. Senyum dingin muncul di sudut mulutnya. Dia baru-baru ini memperoleh hukum kaisar militer ini. Namun bakatnya dalam seni bela diri jelas jauh melebihi bakat saudara-saudara yang. Oleh karena itu, meskipun dia tidak dapat mencapai tingkat kemahiran yang sama yang dia miliki dengan Green Dragon Materialist Dragon Art. Apa yang telah dia perlihatkan sudah berkali-kali lebih baik daripada yang bersaudara. Selanjutnya, apa dia hanya pada tahap awal? Namun, orang sudah memiliki firasat kekuatan tirani seni bela diri ini. Di masa depan, ini akan menjadi salah satu gerakan pembunuhan terkuatnya. Sekarang, saatnya bagimu untuk patuh mengalami kekuatan dari arai langit pembakaran ini. Lindung mengangkat pandangannya dan melihat ke arah mulut burning sky cauldron. Cahaya merah tua dan liar yang tak terlukiskan telah berkumpul hingga batasnya. Suhu mengerikan yang dihasilkan segera menyebabkan distorsi terbentuk di ruang terdekat. Burning Sky Cauldron, delapan ignition, burning ignition. Kilau yang tajam dan dingin memenuhi mata Lindong. Dengan perubahan segel tangan, dia tiba-tiba menunjuk ke arah Yuan Chang. Detik berikutnya, Burning Sky Cauldron bergetar samar, sebelum suara dengungan mulai berdering tanpa henti. Bang, The Burning Sky Cauldron tidak terus bergetar lama. Di mulut Kuali. Cahaya merah yang menutupi langit mulai memancar seperti gunung berapi yang meletus. Itu menyapu keluar dan menembak dengan eksplosif ke arah Yuan Chang seperti sungai lava. Bang Bang Ketika sungai lava mengalir keluar, ruang di sekitarnya sepenuhnya terdistorsi. Fluktuasi menakutkan yang diciptakan menyebabkan ekspresi banyak orang di dalam area berubah. Di daerah gerbang Yuan, mata Lei Qian dan Ling dipenuhi dengan ketakutan. Fluktuasi jelas memberitahu mereka bahwa jika mereka yang terjebak dalam arai, mereka pasti akan terbakar hingga garing. Bang bang, lava merah seperti sungai akhirnya menembak dengan kejam ke arai langit terbakar. Arai langsung berkedip dengan cepat, menyebabkan suhu menjadi semakin mengerikan. Adapun Yuan Chang, sosoknya dengan cepat menelannya. Mengejutkan, saat dia menatap adegan ini, Lindong dengan keras mengepalkan tinjunya. Detik berikutnya. Energi merah di dalam arai dengan cepat berubah dingin. Seolah-olah lava telah memadat. Itu berubah menjadi struktur lava setinggi beberapa ratus kaki yang menyegel Yuan Chang di dalamnya. Kami menang. Ketika mereka melihat adegan ini, murid-murid Dao Sekte langsung mulai berteriak dan bersorak kegirangan. Pang Tong dan yang lainnya sangat emosional sehingga tubuh mereka mulai bergetar. Ying Xiao Xiao dan Ying Huan Huan saling memandang. Meskipun mereka tidak bersorak kegirangan, jelas ada kegembiraan yang tidak bisa disembunyikan di mata mereka. Sudah beres, benar-benar sunyi di puncak gunung. Ketika Wu Kun memandang dengan takjub ke langit dengan ekspresi luar biasa di matanya. Ling Qingzu samar-samar mengerutkan dahinya, dan menatap dengan penuh perhatian pada struktur lava raksasa. Detik berikutnya, murid-muridnya tiba-tiba berkontraksi. Sebelum dia perlahan menggelengkan kepalanya dan berkata, belum, dia benar-benar sulit untuk berurusan dengan, pada saat yang sama, lindung yang ada di udara bergumam. Saat kata-katanya terdengar, retakan samar tiba-tiba mulai memanjang dari dalam struktur lava. Detik berikutnya, cahaya yang menyilaukan tiba-tiba keluar dari dalam, seluruh struktur lava selesai hancur dan meledak, saat batu-batu yang pecah menembak dengan keras melintasi langit. Ling mundur, dia memberi isyarat dengan tangannya ketika burning sky cauldron bergerak di bawah kakinya. Sebelum dia mulai menatap cahaya yang menyilaukan dengan pandangan yang sedikit suram di matanya. Di tempat itu ada sosok yang pakaiannya tercabik-cabik. Dia mengeluarkan aura pembunuh yang menghapuskan langit saat dia perlahan berjalan keluar. Untuk memaksaku ke keadaan seperti itu. Dari generasi muda di wilayah Suan Timur, Ling kamu yang pertama. Sebuah suara penuh dengan kedengkian dan niat membunuh yang tak tertandingi bergema di langit. Saat semua orang mengalihkan pandangan mereka, mereka melihat sosok yang berjalan keluar. Itu adalah Yuan Chang. Tatapan lindung saat ini diarahkan ke Yuan Chang. Pada saat berikutnya, matanya berhenti pada dahi yang terakhir. Di tempat itu ada lambang misterius yang saat ini berkilauan dengan kecemerlangan yang menyilaukan. Lambang yang muncul saat ini tidak diragukan lagi jauh lebih jelas daripada ketika itu muncul selama pertarungannya dengan Chen Gui. Karena itu, ketika lambang ini muncul, ia ditemukan oleh banyak orang. Suara-suara kaget dan takjub terdengar berturut-turut ketika orang-orang mengenali apa itu. Spirit Emblem, ku, lindung menghela napas dalam-dalam. Saat matanya berubah sangat serius. Dia tidak pernah membayangkan bahwa Yuan Chang ini akan memiliki kartu truf yang kuat Bersambung Lanjut ke part berikutnya ya Bab 809 Perubahan Situasi Sehubungan dengan Spirit Emblems Mereka tidak asing dengan Lin Dong Kembali ketika dia berpartisipasi dalam Perang Seratus Kerajaan Su Ruo telah mendapatkan item seperti itu sebelumnya Beberapa hari sebelumnya Ling Kingzu juga memperoleh emblem roh di dasar kolam surgawi kemurnian tertinggi. Meskipun ketenangan lindung biasa, dia masih sangat menginginkan hal ini. Emblem roh hanya bisa terbentuk ketika ahli yang sangat kuat mati. Berkumpul di dalam emblem roh adalah sejumlah besar energi yang dimiliki oleh ahli yang kuat ketika dia masih hidup. Dengan kata lain, itu bisa dianggap sebagai harta karun alam yang sangat unik. Namun, Harta ini menggunakan manusia sebagai bahan dasarnya. Emblem roh tidak memiliki kecerdasan apapun. Biasanya, itu akan bergantung pada instingnya sendiri untuk menemukan seseorang dengan kemungkinan paling tinggi untuk bergabung dengannya. Contohnya adalah apa yang terjadi di kolam surgawi kemurnian tertinggi. Emblem roh memilih Ling Qingzu dan bukan Lin Dong. Hal ini menyebabkan yang terakhir merasa sangat tidak berdaya, meskipun dia mungkin bisa dengan paksa merebutnya. Sesuatu yang diperoleh dengan enggan akan mengalami kesulitan mencapai efek yang paling sempurna. Pemilik spirit emblem mungkin tidak cocok dengan reinkarnator, tetapi itu membawa manfaat luar biasa. Bagaimanapun, seorang ahli panggung reinkarnasi cukup langka bahkan pada zaman kuno. Selama bertahun-tahun, Lindung hanya tahu satu reinkarnator, dan itu adalah Ying Huan, Huan Di sisi lain, spirit emblem jauh lebih banyak. Tentu saja, seseorang akan membutuhkan banyak keberuntungan untuk mendapatkannya. Paling tidak, lindong yang sangat menginginkan objek ini sejak lama tidak pernah mendapatkan satu. Emblem roh mengandung sejumlah besar energi murni. Energi ini secara bertahap akan bergabung ke dalam tubuh dudukannya saat kekuatannya naik. Kemajuan pelatihan mereka yang memiliki spirit emblem juga akan jauh lebih cepat dibandingkan dengan orang biasa. Selain itu, Selama keadaan darurat tertentu, seseorang akan dapat mengaktifkan kekuatan emblem roh untuk sementara meningkatkan kekuatan seseorang untuk melewati situasi berbahaya. Ada rumor bahwa di daerah lain yang bahkan lebih besar dari wilayah Suan Timur, bahkan emblem spirit akan dilelang pada beberapa lelang berskala sangat besar. Namun, harga yang harus dibayar kemungkinan akan sangat menakutkan. Dari ini, adalah mungkin untuk melihat bahwa item ini yang dikenal sebagai spirit emblem agak langka. Oleh karena itu, menjelaskan betapa terkejutnya Lindong ketika dia melihat spirit emblem muncul di dahi Yuan Chang. Aku tidak pernah membayangkan bahwa Yuan Chang memiliki emblem roh. Hukum dengan iri memandang ke arah langit dari puncak gunung, segera dia melirik Suruo di sampingnya. Statusnya cukup tinggi di antara para murid Sembilan Surga Agung Istana Kemurnian. Dan dia secara alami menyadari informasi tertentu. Salah satu contoh adalah fakta bahwa Suruo juga memiliki spirit emblem. Tidak heran orang ini bisa menjadi salah satu anggota generasi muda paling berprestasi di wilayah Swan Timur. Ternyata dia memiliki spirit emblem yang membantunya. Betapa tidak adilnya, wajah kecil Suruo sedikit jelek ketika dia berbicara dengan marah. Sebagai seseorang yang juga memiliki emblem roh. Dia jelas menyadari betapa menguntungkannya hal ini ketika berlatih. Dari situasi itu, jelas bahwa Yuan Chang telah mengaktifkan kekuatan Spirit Emblem. Dengan ini, hal-hal tidak diragukan lagi akan menjadi agak merepotkan bagi Lindong. Wu Kun tanpa sadar merasa sedikit tidak berdaya ketika dia melihat ekspresi marah suro Dia benar-benar ingin mengingatkannya. Apakah kamu lupa bahwa kamu juga memiliki hal seperti itu di tubuh kamu? di mana orang dapat menemukan keadilan absolut di dunia ini. Kadang-kadang, memiliki keberuntungan untuk mendapatkan spirit emblem juga semacam kekuatan milik diri sendiri. Namun, Lindong kemungkinan akan berada dalam bahaya sekarang. Wukun mengangkat kepalanya dan menatap sosok muda yang jauh berdiri di atas kuali merah. Matanya berisi kekaguman. Terlepas dari hasilnya, reputasi Lindong pasti akan melambung di wilayah Suan Timur. Dengan kekuatan delapan tingkat Nirvana Yuan, dia benar-benar mampu memaksa tahap kehidupan mendalam awal Yuan Chang ke keadaan seperti itu. Kemampuan seperti itu benar-benar menakjubkan. Kesamping, kekhawatiran yang sangat samar melintas di mata Ling Kingzu. Meskipun Lindung memiliki banyak metode yang bisa ia gunakan, masih ada kesenjangan besar antara dia dan Yuan Chang. Jika Lindong tidak mengandalkan Great Desolation Scripture untuk menyerap energi kekuatan kehidupan dari jarak belasan mil, dia mungkin tidak akan bisa bertarung dengan Yuan Chang sejauh itu. Sekarang setelah Yuan Chang mengungkapkan kartu truf terakhirnya, mengaktifkan spirit emblem, kekuatannya telah melonjak sangat tinggi. Situasi Lindong saat ini jelas agak mengkhawatirkan. Seluruh tempat itu jelas sedikit bergetar karena emblem roh yang diaktifkan Yuan Chang. Di daerah Daosek, wajah Ying Xiao Xiao dan yang lainnya mulai kehilangan sukacita Sebagai gantinya adalah ekspresi yang sangat khawatir Perubahan situasinya agak terlalu cepat Dia terpaksa mengaktifkannya sepenuhnya pada akhirnya Zhen menatap langit dan tersenyum tipis Sepertinya pertarungan akan segera berakhir Sebelumnya, bahkan Chen Gui hanya berhasil memaksa bos untuk menggunakan sepotong kekuatan spirit emblemnya sekarang setelah emblem rohnya diaktifkan sepenuhnya, Lindong pasti akan mati. Lei Qian tertawa dengan cara yang menyeramkan. Setelah Lindong terbunuh, Daosek pasti akan jatuh dalam kekacauan. Sebelumnya, aku belum membunuh untuk kepuasan hati aku. Sebaiknya kita bisa melakukan apapun yang kita inginkan di sini. Kali ini, mari kita bunuh beberapa. Kami akan membunuh mereka sampai murid Dao Sekte akan membasahi diri mereka sendiri ketika mereka melihat murid gerbang Yuan kita di masa depan. Lei Qian tertawa terbahak-bahak, tawanya dipenuhi dengan hasrat membunuh yang sesat. Kilau kecil yang berkedip-kedip di mata para murid gerbang Yuan sekitarnya ketika mereka mendengar ini. Mereka semua menyeringai jahat saat mereka mengangguk. Spirit Emblem Hu, betapa tak terduga. Di langit, Lindung menarik napas dalam-dalam. Dia menatap lambang cahaya yang berkedip-kedip di kepala Yuan Chang saat dia berbicara. Katakan padaku, bagaimana kamu ingin aku membunuhmu? Yuan Chang menepuk pakaiannya yang agak compang-camping. Gambarannya saat ini sedikit compang-camping, dan ini menyebabkan keinginan membunuh untuk dengan cepat berkumpul di matanya. Dia menatap lindung dan tersenyum. Senyumnya dipenuhi dengan kedengkian yang tidak bisa disembunyikan. Pandangan dingin melintas di mata Lindong ketika dia mendengar ini. Namun, sebelum dia bisa berbicara, pupil matanya sedikit berkontraksi saat tubuhnya menarik kembali. Swoosh, ruang di depan Lindong menjadi terdistorsi saat dia mundur. Sosok seperti hantu sudah muncul. Pedang logam di tangannya disertai dengan aura pedang yang sangat tangguh saat menusuk ke tenggorokan Lindong dengan kecepatan kilat. Kecepatan Yuan Chang bahkan lebih ganas dan lebih cepat dari sebelumnya. Dengan pedang menebasnya, Lindong tidak punya waktu untuk menghindar. Kedua tangannya dengan cepat bersilang dan menjaga di depan tenggorokannya. C. Pedang logam diretas di lengan Lindong. Namun, tidak ada percikan muncul kali ini. Luka berdarah langsung muncul di lengan Lindong. Saat darah segar mengalir keluar. Jelas, kekuatan Yuan Chang telah melonjak setelah mengaktifkan emblem roh. Serangannya yang tangguh sebenarnya mampu menghancurkan pertahanan kuat Lindong. Lindung mengambil kesempatan itu dan mundur dengan cepat. Segera setelah itu, dia melirik luka pedang di lengannya. Meskipun terasa sedikit menyakitkan, itu tidak akan menjadi penghalang baginya. Kemungkinan jika bukan karena keterampilan naga terwujud hijau surga yang ditingkatkan, pedang Yuan Chang akan melumpuhkan salah satu lengannya. Biarkan aku melihat berapa kali kamu bisa memblokir pedangku. Jari Yuan Chang menyeka darah pada pedang. Segera setelah itu. Dia mengangkat kepalanya dan memberi Lindung senyum biadab. Pada saat berikutnya, matanya tiba-tiba berubah menjadi sangat dingin saat tubuhnya berubah menjadi bayangan setelah bergegas ke depan. Tubuh Lindung gemetar ketika sayap naga hijau menyebar di belakangnya. Setelah itu, kecepatannya melonjak saat ia dengan cepat menariknya kembali. Swoosh! Sosok Lindung baru saja mundur. Ketika cahaya pedang selusin kaki menebas di tempat dia berdiri sebelumnya. Selanjutnya, sosok Yuan Chang muncul, serangan lain sekali lagi menyapu Lindung dari segala arah, sesosok melarikan diri sementara yang lain mengejar di langit, menghadapi Yuan Chang, yang kekuatannya telah melonjak setelah mengaktifkan emblem roh, jelas bahwa bahkan Lindung saat ini nyaris tidak mampu mengelola. Untuk sementara waktu, Yuan Chang tidak diragukan lagi mendapatkan keunggulan dalam situasi ini. Para murid gerbang Yuan juga tertawa terbahak-bahak pada saat ini. Beberapa dari mereka bahkan menampilkan beberapa tindakan mengejek terhadap arah Dao Sek. Ini membuat marah banyak murid Sekte Dao sampai wajah mereka memerah. Apakah dia berencana untuk terus melarikan diri seperti ini? Wu Kun tidak bisa menahan tawa sambil menatap langit. Lindung memang sangat cepat. Jika dia ingin menghindar, bahkan Yuan Chang saat ini akan mengalami kesulitan membunuhnya. Namun. Bisakah pelarian ini berlanjut selamanya? Ling Kingzu sedikit mengaitkan alisnya. Matanya menatap tajam pada sosok yang terus menarik kembali saat dikejar oleh Yuan Chang. Tiba-tiba matanya mengeras. Setelah itu, dia menggelengkan kepalanya dan dengan lembut berkomentar. Dia, tampaknya sedang mempersiapkan sesuatu. Oh, Wu Kun tertegun. Segera, dia berbicara dengan sangat ragu. Apakah kamu benar-benar percaya dia masih memiliki trik lain di balik lengan bajunya? Bahkan jika dia melakukannya, apakah itu benar-benar dapat mengalahkan Yuan Chang yang memiliki spirit emblem? Petik dua. Ling Qingzu menggigit bibirnya dengan lembut. Dia juga tidak pasti. Namun, mengingat pemahamannya tentang Lindong, dia tidak akan melakukan hal yang sia-sia. Karena dia telah mengambil tindakan. Itu berarti dia benar-benar memiliki kartu di lengan bajunya. Namun demikian, dia tidak yakin tentang apakah itu akan berdampak. Apakah kamu hanya tahu bagaimana cara menghindari seperti ini? Dari mana sikapmu yang mengesankan dari sebelumnya? Di langit, Yuan Chang sekali lagi menebas udara kosong. Mau tak mau dia memiliki ekspresi agak gelap di wajahnya saat dia tertawa dingin dan diejek. Namun, Lindong benar-benar mengabaikan ejekannya. Yang dia lakukan adalah dengan lembut menjabat tangannya yang ada di bawah lengan bajunya. Kamu mungkin bisa mengelak, tapi di mana murid Daosek kamu bisa bersembunyi. Ekspresi dingin yang mengerikan tiba-tiba melintas di mata Yuan Chang. Dia membalikkan tubuhnya dan mengayunkan tangannya ke bawah. Pedang tajam ki setinggi 100 kaki tiba-tiba berubah arah dan menyapu murid-murid Daosek di bawah. Dengan kekuatannya saat ini, Jelas bahwa tidak ada murid Dao Sekte yang bisa menghalanginya. Oleh karena itu, ekspresi para murid Dao Sekte berubah secara drastis setelah melihat ini. Ekspresi Ying Xiao Xiao agak jelek. Dia dengan cepat mengepalkan giginya dan akan dengan kuat memblokir serangan itu. Ketika sesosok kurus tiba-tiba muncul di langit di atasnya. Setelah itu, sosok itu langsung menggunakan tubuhnya untuk menerima serangan pedang. Luka berdarah panjang kaki muncul di bahu Lindong dan meluas ke perutnya. Darah segar menetes darinya, membuatnya tampak sangat sedih. Kakak senior, Lindong, para murid Dao Sekte di bawah ini memiliki perubahan besar dalam ekspresi mereka ketika mereka melihat ini. Tinju mereka semua mengepal erat, sementara mata mereka merah padam. Benar-benar berani, Yuan Chang mengejek ketika dia menyaksikan adegan ini. Segera setelah itu. Dia bertanya dengan cara yang menyeramkan. Apakah kamu masih akan lari sekarang? Tidak perlu lagi. Lindong tiba-tiba meregangkan tubuhnya di bawah tatapan seram Yuancang. Dia melirik acuh tak acuh pada luka di tubuhnya, sebelum dia mengangkat kepalanya dan menatap Yuancang. Lindong menyeringai. Senyumnya dipenuhi dengan aura buas dan brutal. Ini karena orang yang perlu melarikan diri adalah kamu. Lindong mengulurkan kedua tangannya setelah tersenyum kejam. Formasi cahaya yang sangat misterius muncul di telapak tangannya. Setelah itu, dia menggigit ujung lidahnya dan beberapa darah esensi dimuntahkan dan mendarat di formasi cahaya. Formasi membengkak. Dan dalam waktu beberapa napas, itu telah berubah menjadi formasi besar beberapa ratus kaki yang menutupi seluruh tempat. Riak yang menyebabkan jiwa seseorang merasa sedikit takut perlahan-lahan menyebar. Arai cahaya besar menyelimuti tanah. Wajah lindung juga menjadi pucat pasi. Dia mengangkat kepalanya. Matanya berisi kilau merah saat dia dengan jahat menatap Yuan Chang. Segera setelah itu, suara dingin tanpa emosi menggema. Aku sudah mengatakannya sebelumnya. Aku akan membuat semua orang dari Yuan Gate menemani Junior dan Senior Dao Sek yang sudah mati di neraka. Bersambung. Lanjut ke part berikutnya ya.